Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyimak video penjelasan materi perkuliahan di mata kuliah, prinsip-prinsip ekonomi makro. Saya berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat, karena dengan Anda sehat dan Anda semangat, Anda akan bisa memahami materi perkuliahan kita dengan baik. Saudara, pada minggu yang lalu kita sudah belajar beberapa konsep dasar tentang ekonomi makro Dan pada hari ini kita akan meneruskan materi pembelajaran kita Dengan mempelajari bagaimana mengukur tingkat output sebuah negara Atau bagaimana mengukur tingkat pendapatan nasional sebuah perekonomian Materi kuliah kita hari ini dalam bentuk PPT telah saya share di grup Saya berharap anda sudah membacanya, beserta beberapa literatur relevan lainnya sebelum Anda menyimak video penjelasan ini. Lalu, bagaimana penjelasan matrikulah kita tentang pengukuran pendapatan nasional? Silakan Anda simak videonya dari awal sampai dengan selesai secara seksama. Saudara, pada hari ini kita perlu belajar bagaimana mengukur tingkat pendapatan nasional sebuah negara karena pendapatan nasional ini umumnya digunakan sebagai salah satu indikator mengukur kinerja ekonomi makro sebuah negara Lalu pertanyaannya apa itu pendapatan nasional atau produk nasional? Nah, pendapatan nasional adalah merupakan data yang dihimpun oleh pemerintah di mana tujuannya adalah untuk menggambarkan berbagai komponen pendapatan dan output yang dihasilkan dalam skala nasional dalam kurun waktu tertentu. Nah, periode waktu yang kita maksud di sini bisa dalam bentuk tahunan, semesteran, triwulan atau dalam bentuk bulanan. Nah, pendapatan nasional ini digambarkan umumnya dalam bentuk uh, produk domestik bruto atau PDB. Atau dalam bahasa asingnya adalah Gross Domestic Product atau GDP Jadi PDB dan GDP adalah merupakan gambaran pendapatan nasional sebuah perekonomian Nah secara definisi PDB atau GDP ini dapat kita definisikan Merupakan nilai pasar semua barang dan jasa akhir Yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sebuah negara Dalam cakupan wilayah negara tertentu dalam periode waktu tertentu. Nah, memahami definisi PDB atau GDP di sini, ada beberapa komponen yang harus kita pahami. Yang pertama bahwa produk barang dan jasa yang dihasilkan tercatatkan dalam PDB adalah produk dan barang dan akhir, bukan produk dan barang perantara. Karena barang dan jasa akhir yang kita maksud inilah barang dan jasa yang diproduksi untuk penggunaan akhir atau untuk konsumsi akhir nah berbeda dengan barang perantara dimana barang perantara inilah barang yang dihasilkan dimana tujuan penggunaan adalah untuk proses produksi selanjutnya atau menjadi bahan baku untuk proses produksi perusahaan lainnya dengan demikian untuk mencatatkan produk domestik bruto sebuah negara yang kita gunakan adalah Uh, nilai barang dan jasa akhir bukan nilai barang dan jasa perantara selain yang menggunakan nilai barang dan jasa akhir untuk mencatat nilai PDB sebuah negara kita juga bisa menggunakan pendekatan nilai tambah atau value added nah secara definisi value added atau nilai tambah sebuah produk adalah selisih antara nilai produk sewaktu meninggalkan sebuah tahapan proses produksi dan biaya barang itu waktu dia memasuki tahapan tersebut nah contohnya seperti apa misalkan kita mau membuat roti terbuat dari tepung sebelum dibuat jadi roti harga tepung katakan 1.000 tetapi setelah dia menjadi tepung setelah dia menjadi roti maka menjadi harganya adalah 2.000 berarti bahwa value added yang dihasilkan dari proses pembuatan roti adalah 2.000 harga roti setelah jadi roti kurangkan dengan 1.000 seketika dia menjadi uh, tepung atau Uh, selisihnya adalah seribu. Jadi seribu inilah merupakan value edit atau nilai tambah pembuatan roti dari tepung. Nah, tujuan semua inilah untuk meminimalisir atau menghindari perhitungan ganda. Nah, contohnya begini, misalkan ban kalau misalnya dipasang pada mobil yang baru dalam proses perakitan awal, misalnya begitu sebelum dijual, maka ban ini bisa dikatakan sebagai ban, uh, barang perantara. Tetapi kalau ban ini digunakan sebagai pengganti ban yang rusak dari mobil yang lama, maka barang atau ban ini bisa dikatakan sebagai barang akhir. Jadi ketika kita mencatatkan nilai, bar, uh, nilai ban di dalam PDB, apabila nilai ban yang digunakan dalam mobil, -mobil baru, maka ini adalah bisa dikatakan sebagai uh, perhitungan ganda atau double counting. Karena apa? Nilai mobil akan bertambah setelah ada penambahan ban, ditambah dengan harga ban maka akan ada pencatatan nilai ban dua kali yaitu ketika dia dipasang sebagai ban pada mobil atau dia sebagai ban sebelum dipasang pada mobil yang baru. Saudara, dalam pencatatan PDB sebuah negara ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Yang pertama bahwa dalam mencatat PDB sebuah negara kita tidak memasukkan transaksi perpindahan kepemilikan modal atau barang Misalkan bahwa barang itu sudah dicatatkan pada PDB tahun sebelumnya Kemudian si pemilih yang sekarang akan menjual kepada uh, pihak lain Nah pemindahan uh, uh, modal ini tidak dicatatkan dalam PDB karena sudah dicatatkan sebelumnya Nah kecuali kalau misalnya ya, katakan penjualan ini kemudian akan menghasilkan uh, barang dan jasa yang baru yang diproduksi Maka barang, nilai barang dan jasa yang baru diproduksi inilah yang kemudian dicatatkan pada PDB waktu yang sedang berjalan Kemudian bahwa PDB inilah merupakan nilai output yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi Dengan catatan bahwa kita memperhatikan skop wilayah negaranya atau wilayah teritorial sebuah negara. Jadi misalkan PDB Indonesia adalah merupakan nilai output yang, yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang dihasilkan di teritorial wilayah Indonesia. Pertanyaannya apakah semua penduduk yang ada di dalamnya? Ya, baik itu penduduk asli maupun penduduk pendatang atau penduduk warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang ada di Indonesia. Faktor-faktor ya, produksinya outputnya akan dicatatkan pada PDB Indonesia. Lalu, kemudian, kalau misalnya bagaimana dengan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, maka ketika kita memperhitungkan nilai produk nasionalnya berdasarkan kebangsaan atau nasionalitasnya, maka nilai produk nasional ini kita sebut dengan produk nasional bruto atau PNB, karena... Nilai produk yang dihasilkan adalah dicatatkan berdasarkan pada nasionaliti yang menghasilkan produk dan barang dan jasa tersebut. Oleh karena itu, maka secara definisi, PNB ini dapat dikatakan merupakan nilai pasar total semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu produk tertentu oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh suatu warga negara tanpa memandang di mana output itu dihasilkan. Jadi, orang Indonesia yang bekerja sebagai TKI di luar negeri itu masuk ke dalam PNB Indonesia, tetapi tidak masuk dalam PDB Indonesia. Atau, warga negara asing hari di dalam negeri yang bekerja, outputnya dicatatkan di PDB Indonesia, tetapi tidak dicatatkan pada PNB Indonesia. Jadi, inilah perbedaan antara PDB dan PNB. Saudara, hasil pencatatan PDB atau PNB sebuah negara atau bentuk pendapatan nasional lainnya umumnya dalam bentuk dua versi, yaitu disebut dengan PDB Real dan PDB Nominal. Lalu perbedaannya apa? Nah, kalau PDB Real inilah merupakan nilai PDB, di mana perhitungannya didasarkan pada harga pada tahun dasar. Jadi misalnya, kalau misalnya pada tahun 2015 kita menghitung nilai PDB-nya, dengan menggunakan tahun dasar 2010 maka pengali dari nilai output yang dihasilkan pada tahun 2012 adalah harga pada tahun 2010 oleh karena itu pdb yang dihasilkan ini disebut dengan pdb real nah kalau kita melihat data Indonesia ya perubahan tahun dasarnya ini terjadi beberapa kali ya tahun dasar yang terakhir yang digunakanlah tahun dasar 2010 jadi dimulai dari tahun 1960, kemudian berubah menjadi tahun dasar 1973, lalu 1983, 93, 2000 dan 2010. Oke, jadi kalau misalnya PDB real merupakan PDB yang dicatat dan menggunakan harga pada tahun dasar, maka apabila nilai PDB itu dicatat dan menggunakan harga pada tahun berlaku disebut dengan PDB nominal. Atau secara definisi PDB nominal ini merupakan PDB yang dihitung dengan menggunakan harga berlaku. Jadi, PDB pada tahun 2015 atau PDB nominal pada tahun 2015 adalah PDB yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun 2015. Dan seterusnya. Setelah kita memahami bagaimana konsep dari PDB, PNB dan berapa konsep pendapatan nasional lainnya bahwa PDB, PNB inilah merupakan perhitungan nilai barang dan jasa akhir maka pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung nilai PDB Nah, menghitung nilai PDB ada tiga pendekatan yang bisa kita gunakan Yang pertama adalah pendekatan pengeluaran Nah, di mana dalam menghitung PDB dan menggunakan pendekatan pengeluaran ini kita menghitung nilai PDB ini didasarkan pada jumlah yang dibelanjakan pada barang dan jasa akhir selama periode waktu tertentu. Jadi pengeluaran berapa pelaku ekonomi lainnya ya akan dicatatkan dalam nilai PDB dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah pendekatan yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan pendapatan, ya nah, itu adalah pendekatan di mana nilai PDB ini diukur dengan menggunakan nilai pendapatan yang dihasilkan oleh para pelaku-pelaku atau para faktor-faktor produksi yang ada. Misalnya tenaga kerja uh, dalam bentuk upah, kemudian uh, modal dalam bentuk sewa, dan seterusnya. Jadi semua nilai pendapatan yang diperoleh oleh pemilik faktor-faktor produksi akan dicatatkan dalam bentuk nilai PDB berdasarkan pendekatan pendapatan. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah pendekatan produksi yaitu dimana nilai PDB ini dihitung dengan menggunakan nilai tambah atau value added yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi yang ada. Nah, jadi ya, seperti apa yang bentuk pendekatan ini kalau kita lihat kasusnya untuk Indonesia, pendekatan pengeluaran dan pendekatan produksi yang umumnya digunakan. Pendekatan pendapatan ini jarang atau sulit kita gunakan atau dihitung karena umumnya nilai pendapatan ini agak sulit dihimpun untuk kasus Indonesia. Lalu bagaimana pendekatan pengeluaran dan produksi? Kita akan coba lihat pendekatannya untuk yang pertama, pendekatan pengeluaran. Nah Jadi kategori pengeluaran dalam menghitung nilai PDB ini dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga atau disebutkan dengan C, yaitu belanja rumah tangga atas produk, barang, dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Kemudian yang kedua adalah investasi swasta yang di, uh, dalam bentuk bruto, yaitu belanja perusahaan maupun rumah tangga atas modal baru, seperti misalnya pabrik, peralatan, persediaan, atau struktur perumahan baru. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi dan investasi bruto yang dilakukan oleh pemerintah membayar gaji pegawai negeri dan lain sebagainya ini masuk sebagai uh, pengeluaran pemerintah. Dan yang ketiga, yang keempat adalah ekspor neto yaitu sedisi antara nilai ekspor dan impor. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri selain dari produksi dalam negeri juga perlu didukung oleh produksi dari luar negeri atau impor. Sedangkan Kelebihan dari produksi dalam negeri bisa dijual ke luar negeri dalam bentuk ekspor. Jadi, selisih nilai ekspor dan impor inilah yang lain disebut dengan net ekspor. Dengan demikian, secara operasional untuk menghitung nilai GDP sebuah negara atau PDB sebuah negara adalah dengan menggunakan uh, rumus ini: penjumlahan antara konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor, atau C tambah I tambah G tambah NX nah inilah cara pendekatan atau perhitungan PDB dengan menggunakan pendekatan pengeluaran atau kalau kita menggunakan data secara uh, statistik ya ini kurang lebih bentuk datanya ya jadi kebetulan ya nilai dari investasi tidak diurai itu memperhitungkan nilai perubahan stoknya atau perubahan stok modal lalu kalau misalnya ini konsumsinya kemudian inilah pengeluaran pemerintah perubahan stok stoknya ketika kita sedisikan dengan Nah, investasi dengan perubahan stok kita sisihkan, kemudian ekspor, dan ini impor. Nah, ketika kita jumlahkan, maka inilah namanya adalah nilai PDB sebuah negara. Selanjutnya, komponen-komponen pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi untuk atau yang digunakan dalam perhitungan PDB ini perlu diketahui beberapa definisinya. Yang pertama, konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga yang digunakan dalam PDB inilah merupakan pengeluaran rumah tangga atau konsumen atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Nah, berbicara tentang pengeluaran konsumen atau pengeluaran rumah tangga, ada beberapa kategori yang harus kita perhatikan di sini, bahwa konsumen atau rumah tangga akan uh, membelanjakan produknya dengan kriteria yang pertama adalah produk tahan lama. Yaitu produk yang bisa digunakan untuk waktu yang relatif lama atau uh, bisa digunakan secara berkali-kali. Misalnya ketika rumah tangga membeli mobil, sepeda motor, peralatan rumah tangga, ya di dimana penggunaannya tidak hanya sekali pakai, tetapi bisa digunakan secara berkali-kali. Kedua, kriteria produk yang digunakan oleh rumah tangga inilah bisa dalam bentuk barang yang tidak tahan lama atau sekali penggunaan. Nah, barang yang habis dipakai ini, ya atau segera habis dipakai ini adalah seperti makanan dan pakaian kemudian produk yang lain adalah dalam bentuk jasa ya kadangkala -kadang, uh, produk jasa ini adalah produk yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata dengan uh, seperti produk yang uh, misalnya rumah mobil dan lain sebagainya nah dimana jasa inilah merupakan uh, bentuk konsumsi di mana uh, tidak bisa dilihat secara kasat mata seperti misalnya ketika konsumen atau rumah tangga menggunakan jasa jasa hukum, menggunakan jasa tenaga medis, jasa pendidikan dan lain sebagainya. Nah pembayaran-pembayaran atas jasa seperti inilah disebut dengan uh, jasa, di mana merupakan kategori pengeluaran rumah tangga. Kemudian, investasi yang ditanamkan oleh sektor swasta tidak hanya dalam bentuk uh, uh, nilai investasi bruto, tetapi ada juga nanti nilai investasi netonya ketika kita uh, mengurangi dengan nilai uh, depresiasi. Nah, nilai investasi swasta dalam bentuk bruto ini adalah merupakan investasi total dalam bentuk uh, uh, misalnya pembelian pabrik, peralatan, persediaan, atau perumahan baru oleh sektor swasta nah investasi non perumahan misalnya mengeluarkan untuk membeli mesin peralatan pabrik kemudian ada juga investasi dalam bentuk perumahan yaitu membeli rumah uh, dalam bentuk bangunan apartemen atau rumah baru dan kalau misalnya perubahannya itu dalam bentuk persediaan bisnis adalah jumlah persediaan perusahaan selama satu periode tertentu lalu perbedaan antara investasi bruto dan neto seperti apa Nah, kalau misalnya kita tahu tadi bahwa nilai investasi bruto adalah pembelian barang-barang modal, ketika kalau misalnya di nilai barang modal ini kemudian dikurangi dengan nilai depresiasinya, atau penurunan jumlah nilai dari aset pada suatu periode waktu tertentu, maka itu yang disebut dengan nilai investasi neto. Nah, jadi kalau misalnya investasi bruto lah nilai total semua barang modal yang baru diproduksi, katakan pabrik, perawatan, perumahan, persediaan, ya. Nah, sedangkan kalau investasi neto adalah investasi bruto dikurangi dengan depresiasi. Pendekatan yang kedua yang digunakan untuk menghitung nilai PDB sebuah negara adalah dengan menggunakan pendekatan produksi. Nah, dengan menggunakan pendekatan produksi ini, maka nilai pendapatan nasional sebuah negara adalah jumlah nilai tambah atau added yang diwujudkan oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai lapangan usaha. Misalnya, dalam sebuah perekonomian ada uh, sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan dan lain sebagainya. Maka nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor ekonomi tersebut ketika dijumlahkan menjadi nilai PDB atau pendapatan nasional dan pendekatan produksi. Nah, berbicara dengan nilai tambah atau nilai di sebuah negara, maka untuk menghitungnya ada berapa. Di sini saya menunjukkan contoh angka dalam menghitung nilai tambah sebuah produk. Produknya ini katakan misalnya adalah bensin, katakan untuk menghasilkan satu liter bensin. Nah, kalau misalnya bensin dijual, katakan di pasaran adalah nilainya sebesar dua dolar, katakan begitu. Inilah merupakan nilai akhir dari bensin. Nah, tetapi kalau misalnya kita menggunakan pendekatan nilai tambah, maka cara perhitungannya adalah kita lihat dulu mulai dari hulu produksi dari bensin tersebut. Nah, misalnya untuk memasukkan satu liter bensin ini, dimulai dari pengemburan minyak, kemudian penyulingan, Kemudian proses pengiriman lalu masuk ke tahap penjualan eceran. Oke, jadi kalau misalnya apa? Kalau mulai dari tahapan pengemboran, katakan satu liter bensin dari hasil pengemboran itu adalah katakan senilai satu dolar. Lalu kemudian ketika misalnya dari hasil pengemboran itu akan menjadi minyak mentah, lalu akan disuling, akan harganya naik dari satu dolar menjadi satu koma tiga dolar nah untuk mengirimnya dari tempat penyulingan ke distributor maka membutuhkan biaya transportasi sehingga nilainya nilai harga barang itu akan naik dari 1,3 dolar naik menjadi 1,6 dolar nah kemudian si penjual atau distributor nanti akan mendapatkan atau membutuhkan atau menginginkan keuntungan dari penjualannya Nah, ketika dia jual, dia tidak akan menjual seharga 1,6 per liter. melainkan di atas itu dikatakan 2 dolar. Sehingga, kalau kita menghitung nilai tambah dari proses pem produksi 1 liter bensin ini, maka kita bisa mulai dari yang pertama, bahwa mulai dari pengemburan, maka nilai tambah ini adalah 1 dolar. Kemudian dari saat pengemburan sampai pada penyulingan, ada pertambahan nilai sebesar 30,3 dolar. Kemudian dari penyulingan ke pengiriman, ada pertambahan nilai sebesar 0,6. Lalu Kemudian dari pengiriman ke penjualan, sebesar 0,3. Selisih antara 1,6 kurang 1,3 adalah 0,3. Kemudian dari pengiriman ke pengencer, nilai tambahnya 0,4. Yaitu dari 2 ke kurang 1,6. Nah, oleh karena itu, maka nilai tambahnya dapat dijumlahkan 1 tambah 0,3 tambah 0,3 tambah 0,4 sama dengan 2 dolar. Nah, nilai 2 dolar itu merupakan atau sama nilainya dengan nilai akhir dari satu liter bensin yang dijual di uh, si penelitian. Nah, oleh karena itu, maka uh, dengan menggunakan nilai tambah inilah yang kita gunakan sebagai nilai PDB dalam menghitung nilai PDB untuk masing-masing sektor ekonomi yang ada untuk kasus Indonesia data Indonesia kita bisa tunjukkan ya bahwa uh, perubahan dari nilai tahun dasarnya juga mempengaruhi struktur nilai PDB nya ya jadi kalau misalnya kita lihat PDB tahun 2014 dan menggunakan tahun dasar 2000 maka struktur PDB nya terdiri dari 9 sektor ekonomi yaitu pertanian, peternak, pertanian, peternakan, pertanian perikanan itu satu sektor, kemudian pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, industri dan seterusnya sampai sektor jasa. -jasa. Jadi kalau kita misalnya menghitung nilai PDB-nya dengan menggunakan harga konstan dan harga berlaku, ya misalnya untuk sektor pertanian, ya harga konstannya atau nilai dari PDB-nya adalah 350 triliun. 722 miliar rupiah. Sedangkan kalau nilai PDB ini harga berlakunya adalah 1.446 triliun uh, 722 miliar rupiah. Oke. Okay. Sehingga kalau kita totalkan bahwa pada tahun 2014 nilai PDB dengan menggunakan harga konstan 2000 Indonesia adalah 2.909 triliun 1781 miliar rupiah atau dengan harga berlaku sebesar 10.94 10 triliun 929 miliar rupiah. Oke, jadi nilai nilai PDB Indonesia pada tahun 2014. Nah, kemudian setelah berubah tahun dasarnya ke tahun 2010 maka struktur PDB dengan penegakan produksi atau menurut lapangan usaha di Indonesia ini mengalami perubahan struktur di mana sektor-sektor ekonomi ini dipecah sedikit rupa menjadi bagian-bagian seperti ini. Nah, jadi kalau sebelumnya ada 9 sektor, sekarang ada pertama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, ya. Kemudian ada pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, kemudian pengadaan industri dan gas dan lain sebagainya. Nah, jadi sampai pada jasa lainnya ya lalu kemudian kalau kita jumlahkan dapatlah nilai tambah bruto atas dasar harga dasar nah, jadi kalau misalnya ini adalah merupakan value edit bruto setelah kita kurangi dan pajak dan saat kita tambah dengan subsidi ya maka kita akan dapatkan nilai PDB atau produk domestik bruto pendekatan produksi untuk kasus data Indonesia Nah, sedangkan pendekatan yang ketiga dalam menghitung nilai PDB sebuah negara adalah dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan pendapatan ini untuk kasus data Indonesia ini belum bisa kita dapatkan mengingat dengan menggunakan pendekatan ini agak kesulitan dalam perhitungannya, yaitu mengingat data pendapatan kadang-kala para uh, masyarakat ini sulit uh, memberikan data pendapatannya secara jujur. Nah, oleh karena itu, maka untuk AS Indonesia, data atau PDB yang menggunakan pendekatan pendapatan ini belum bisa kita dapatkan. Nah, tetapi kecuali kalau misalnya beberapa negara seperti Amerika dan beberapa negara maju lainnya, data PDB dengan menggunakan pendekatan pendapatan ini cukup tersedia. Nah, konsepnya seperti apa? dia menggunakan pendekatan pendapatan, maka pendapatan nasionalnya atau PDB-nya adalah merupakan penjumlahan pendapatan total yang diterima oleh suatu warga negara atau semua warga negara atas kepemilikan faktor-faktor produksinya nah, jadi kalau misalnya kita gambarkan dan menggunakan data ya maka pendapatan nasional sebuah negara ya adalah merupakan penjumlahan dari kompensasi yang diterima oleh karyawan atas kepemilikan tenaga kerja pendapatan perusahaan persorangan kemudian pendapatan pendapatan sewa oleh para pemilik modal laba perusahaan perseroan terbatas kemudian pendapatan bunga dan lain sebagainya nah, jadi penjumlahan yang menjadi uh, nilai PDB sebuah negara dengan menggunakan pendekatan pendapatan nah ada beberapa unsur-unsur yang harus kita pahami dalam uh, nilai PDB pendekatan pendapatan ini yang pertama kompensasi karyawan Arti kompensasi karyawan ini merupakan imbalan jasa yang diterima oleh para karyawan atas tenaga yang diberikan kepada pengguna tenaganya. Misalnya dalam bentuk gaji, upah, asuransi ya, sosial, dan pensiun ya, yang dibayarkan kepada rumah tangga atau pemilik tenaga kerja oleh perusahaan atau pemerintah. Kemudian pendapatan perusahaan perseroan adalah pendapatan bisnis yang tidak berbentuk perseroan. Jadi misalnya para pelaku UKM atau misalnya pelaku usaha yang tidak di pasar atau tidak dijual sahamnya kepada pihak lain, ya tetapi dimiliki oleh seseorang, misalnya begitu, maka pendapatan atau laba yang diperolehnya adalah menjadi pendapatan perusahaan-perseorangan. Nah, kemudian para pemilik misalnya properti, katakan gedung, rumah, dan lain sebagainya, Ketika disewakan kepada pihak lain, maka pendapatannya dalam bentuk pendapatan sewa. Lalu, laba perseroan terbatas, nah, merupakan pendapatan bisnis korporasi, misalnya, dalam bentuk perusahaan-perusahaan besar, ya. Ketika pendapatannya ini atau labanya dibagikan kepada para pemilik modal atau para pemilik saham, ya, maka nilai dari laba perseroan ini dicatatkan pada pendapatan atau dalam laba perseroan terbatas nah sedangkan bunganya itu adalah bunga yang dibayarkan kepada pebisnis, yang dibayarkan oleh pebisnis kepada para pemilik modal. ya pemilik modal ini bisa persorangan atau bisa menjadi dalam bentuk lembaga seperti lembaga perbankan. nah pajak tidak langsung ini akan dikurangi dalam nilai PDB yaitu nilai pajak seperti pajak penjualan, biaya cukai, ongkos lisensi serta dikurangi dengan subsidi yang dibayarkan pemerintah kepada masyarakat. Misalnya ketika obat-obatan ya dihasilkan ya maka untuk uh, mendukung program penghasilan obat-obatan ini maka pemerintah akan memberikan subsidi kepada produsennya ini dicatatkan pada bagian ini. Kemudian pembayaran transfer neto merupakan pembayaran transfer neto oleh bisnis kepada pihak lain. Ya misalnya dalam bentuk dividen dan lain sebagainya serta surplus perusahaan pemerintah adalah pendapatan perusahaan milik pemerintah yang akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Oke, nah bagaimana cara menghitung PDB secara keseluruhan? Ya, Maka dalam menghitung PDB ini kita sudah paham tadi mengenai PDB dan PNB. Nah ada satu konsep dalam perhitungan pendapatan nasional yang lain adalah produk nasional neto atau disebut dengan Net National Product atau NNP, yaitu adalah nilai produk nasional bruto yang dikurangi dan dipresiasi Nah, ketika kita misalnya kita uh, PNB-nya kita kurangi dan dipresiasi akan dapat nilai NNP. Kemudian kalau misalnya kita uh, gunakan perbedaan statistik ini tujuannya untuk uh, mengoreksi kesalahan dalam pengukuran data. Nah, ini contoh salah satu Uh, uh, hasil perhitungan PDB ya, yang dalam GDP, GNP, NNP dan uh, pendapatan nasional. Nah, jadi kalau misalnya GDP kita tambahkan dengan penerimaan uh, pendapatan faktor produksi dari negara lain yang dimiliki oleh uh, penduduk dalam negeri maka uh, akan menambah nilainya dan kemudian kita kurangi dengan nilai pendapatan faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara asing hari di dalam negeri maka hasil perhitungannya akan menghasilkan GDP atau Gross National Product Produk Nasional Bruto. Nah ketika kita kurangi dana depresiasi atau penyusutan maka akan menghasilkan nah, Net National Product atau NNP. Lalu kita kurangi dengan perubahan statistik akan mendapatkan nilai pendapatan nasional. Setelah kita mendapatkan nilai pendapatan nasional, maka untuk menghitung berapa besar tabungan yang dilakukan dalam sebuah perekonomian, kita bisa menghitungnya dengan cara yang pertama. Pendapatan nasional ini kita harus kurangi dengan jumlah pendapatan nasional yang tidak sampai ke rumah tangga. Artinya tidak diterima oleh rumah tangga langsung. Misalnya para belanja-belanja pemerintah untuk pembangunan yang tidak diterima langsung oleh masyarakat ini masuk sebagai pendapatan nasional yang tidak sampai ke rumah tangga nah hasilnya kita akan mendapatkan pendapatan individu atau bisa juga kita katakan pendapatan rumah tangga nah pendapatan rumah tangga ini atau pendapatan uh, individu ini pendapatan yang masih bruto atau belum neto karena belum dikurangi dan pajak tetapi setelah kita kurangi dan pajak akan mendapatkan pendapatan uh, neto atau pendapatan yang siap dibelanjakan Nah, istilah lain dari pendapatan yang saya belanjakan ini ke depan kita akan gunakan dengan istilah disposable income. Jadi, disposable income adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan pajak Nah, pendapatan disposable income ini apabila digunakan sebagian untuk konsumsi, pembayaran bunga, pembayaran transfer, selisihnya atau sisanya akan menjadi tabungan individu. Jadi, tabungan individu adalah... Uh, disposable Income dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang untuk konsumsi si individu. Oke, okay, nah berapa besaran atau tingkat persentase atau tingkat tabungan individu ini dalam sebuah perekonomian atau persentasenya dapat kita hitung dengan cara membagi tabungan individu ini besarnya dari 151,8 triliun eh, miliar dolar dengan pendapatan disposable 8,664 2. Nah, dapatnya adalah 1,8 persen. Jadi, besaran dari tabungan individu atau tingkat tabungan individu dalam perekonomian adalah 1,8 persen. Dari komponen-komponen yang kita bicarakan ini, maka ada beberapa definisi yang harus kita pahami. Yang pertama bahwa pendapatan individu yang kita maksud di sini adalah pendapatan total seluruh rumah tangga yang ada dalam perekonomian, bukan pendapatan secara personal sebelum dilakukan pembayaran pajak kemudian pendapatan yang siap dibelanjakan atau income disposable ini adalah merupakan pendapatan yang telah dikurangi dengan pajak kemudian tabungan individu inilah merupakan selisih antara pendapatan yang siap untuk dibelanjakan dengan jumlah konsumsi atau pengeluaran si individu atau rumah tangga. Kemudian kalau kita mengukur berapa besar tingkat tabungannya adalah menunjukkan persentase pendapatan individu yang siap dibelanjakan yang ditabung. Jadi pendapatan disposable yang akan ditabung itulah persentasenya berapa menjadi tingkat tabungan individu. Jadi inilah materi kita tentang perhitungan nilai PDB. Saya harap Anda bisa memahaminya terutama dalam Perhitungan nilai-nilai, misalnya tadi pendapatan individu, kemudian pendapatan nasional, lalu sampai pada perhitungan tabungan individu atau tabungan uh, masyarakat atau tabungan rumah tangga. Kurang lebih ya, sampai di sini materinya, semoga bermanfaat.